Baiklah para selalu, para selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru hari ini. Tentunya kita mendapatkan vitamin bahagia langsung dari Rizky Billar dan Leslie Kejera, persahabat ya. Baru saja di akun pribadinya Bang Billar mengunggah sebuah postingan foto cantik Dedek Leslie Kejera yang luar biasa membuat para fans akhirnya melek lagi persahabatnya melihat postingan ini. Sungguh seperti bidadari. Aliasi gejoran membuat kita semakin bangga dan bahagia Ada kalimat caption yang dituliskan tentunya oleh Bang Rizky Bilar Tentunya captionnya panjang banget bersahabat ya Disitu dikatakan Dikirimin foto sama si Gelis via WA suka aja sama fotonya Dan gara-gara gua suka sama fotonya dan tuben tuan yang juga diakirin foto jadi gua rela untuk pertama kalinya di Instagram gua ada capturan chat WA hahaha dari lewat WA pula tadi kami sempat membahas di mana hari ini yang seharusnya menjadi hari pernikahan kami yang bertepatan setang pertemuan kami sesuai yang kami harapkan dan kami rencanakan tapi terkadang memang ekspektasi tidak sejalan dengan realita sebagai warga negara yang baik yang taat dengan kebijakan pemerintah. Dan sebagai pasangan yang ingin menjadikan hari pernikahan yang menjadi momen spesial dalam hidup Kami pun memutuskan untuk batal menggelar pernikahan kami pada hari ini Ditunda untuk sementara waktu kecewa sedih itu pasti Tapi kami sadar kami tidak boleh berlarut karena kami pun meyakini dan percaya Selalu ada hikmah dalam setiap kejadian Dan Tuhan selalu punya rencana yang terbaik untuk umatnya selamat hari Jumat dan semoga kita semua selalu dalam keberkahan, amin Luar biasa, caption yang tuliskan oleh Rizky bila membuat kita semakin bangga Tentunya akhirnya kita mendapatkan vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk dalam postingan tersebut banyak komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Lesla Lover, Angskor Padang mengatakan Tolong aku, bucin aku, tampar aku, tampar dong Katanya aduh cute banget nih ya, bar sahabat ya Tentunya selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram Kok senyum si saya mengatakan semangat Bang bidan dan Dede kita akan selalu doakan yang terbaik untuk kalian Luar biasa bar ya Akhirnya kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari idola kita Walaupun tentunya hari ini adalah hari tepat mereka akad persahabat ya tetapi kita doakan yang terbaik mudah-mudahan Tentunya selalu banyak keberkahan yang didapatkan setelah ini persahabat ya Dukung dan tentunya doakan yang terbaik terus untuk Lesti dan Rizky Billar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar terbarunya Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar